Aku sama Kiki, tidak apa-apa. Oke, okay, beneran. Bener, oh. aku yes. boleh nanya nggak? Apa tuh kamu tahu nggak bedanya kertas BAP ini sama kamu? Oh. Enggak. Kalau kertas BAP ini, masalah oh. buat aku. Oke, okay. kalau kamu, masa depan buat aku. Yeah. Dari semua cewek yang pernah jadian sama aku Kamu yang gak pernah bisa hilang dari ingatan aku Apakah aku sudah meninggal? Kenapa? Kok aku ngeliat malaikat? Uh, kita udah berapa lama sih? Kenal? satu tahun ya satu tahun mm -mm. apa yang kamu rasain biasa aja sih hah biasa aja kamu biasa aja kamu sebenarnya mau ngomong apa sih aku suka sama kamu oh, ya. ya aku maunya kita jadian nggak cuma sekedar teman Aku gak mau terus-terusan jadi badut dengerin kesah kamu sama cowok lain oh. Oh. Aku pengen jadi cowok lain itu Jujur aku gak bisa N Eh aku cuma mau ngomong nanti aku mau ngajak Uh, teman-teman kantor buat makan-makan karena aku jadian sama Andika sekaligus aku mau balikin semua barang-barang Aku masih boleh sayang sama kamu kan? Ya. Yeah. Sampai kini masih ku coba untuk terjaga dari mimpiku yang aku tersadar bahwa kamu sudah sepakat Mbak Kiki ini nggak pantas nggak cocok uh, astaga. untuk mendampingi Pondok Say. Pondokan Setu ya kan ganteng, putih ya Mbak Kiki. Aduh. Mbak. Ya. Dari yeah. tadi saya lihat Mbak Senake ngomong sama Kiki. Oh, oh, oh betul betul betul. Anda siapanya Kiki ya? Saya bukan siapa-siapa Kiki. Bukan siapa-siapa? Saya nggak suka aja. Nggak Mbak suka. saya kasih tahu ya. Uh. Jangan nyalakan orang jatuh cinta. Kalau Mbak sama keluarga Mbak nggak setuju nggak apa-apa. Tapi uh. kalau semesta mendukung mereka, kenapa? Oh, wow. Wow. Wow. Jadi lu dukung juga. <laughs> yang penting Kiki bahagia. Oh. We would just